Dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Inilah Tuhan saya. ndak usah urusi Tuhannya orang. Ngapain kau cari-cari yang suka menyala nyalakan Ini bidah, ini bidah. Biarkan saja kalau dia sesat. Kau tidak tanggung kesesatannya. Tapi kalau kau hina sesamamu Muslim, kalian menjadi pengkhianat diantara kita. Ini baru belajar agama. Dua bulan. Bu, ini bida. Tidak ada pada sama Nabi. Kalau gitu jangan kucer sama pakai baik Apa? Ini bida. Ini bida. Tidak ada pada sama Nabi. Apa? Kau dengar, dengar? Apa? Maka yang baik silakan laksanakan apa yang kamu yakini benar. Tanpa hina pendapat orang lain. Salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu. Dia tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ulama sombong itu. Coba ulama-ulama dulu kita pak. Saling menghargai. Bagaimana Imam Safi dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad beginilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Safi yang benar. Kata Imam saya inilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Ahmad yang benar. Kita baru belajar agama. Hanya karena tidak pakai jenggot orang. Kau tidak akui. Ah, Dia bukan Ustadz Sunnah. Saya dibilang itu bukan Ustaz Sunda karena ndak ada jenggotku. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Adalah. ya Dakwah, belajarlah saling menghormati. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya. memaki maki-maki aja kerjanya. Apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah. Belajar kembali debab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab biar kau kuasai Quran tapi kau belah tidak ada gunanya Rasulullah pernah ditanya ya Muhammad untuk apa kau diutus ke buka bumi ini mencerdaskan kehidupan bangsa bukan itu saja tapi apa lihat tamimal makarimal memperbaiki akhlak manusia